Di sisi balik lagi bersama untuk spinner ini kita akan review game ke traveling bersih seluruh kita bawa mentega gede 200 ribuan kita akan berbagi pola slot gacor ya, hari ini khususnya pola slot gacor ya, oleh pusat ini ya bosku yuk langsung gaskan aja kita main di factory pencet saja apa ya 24800 kita langsung gaskan di 2022 20, dari ya. suruh yang bertanya kita main dimana kita main di, di area 8000 bosku Situ sulla perketora tersolita di reject dunia harat di sini beri berapa bebas di bayar lunas Bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game Game. live 24 jam per menit 3 detik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya. Jadi buat teman-teman semua selalu saya ingatkan sebelum bermain, selalu cek RTP Game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak dan cuma di RTP 8000 Kalian bisa tahu RTP game -nya lagi gacor atau enggak ya, semua ya jadi cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp game gratis live 24 jam per menit berdetik naik turun sesuai dengan game gamenya itu sendiri pastinya jadi jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp 8.000 pastinya untuk linknya saya sematkan di pin komennya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 khususnya pola slot gacor olimpus hari ini pastinya jadi buat teman-teman semua di ramaikan grup hehe grup wa biar kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya seluruh maka dari itu yuk dihantui ramaikan grup wa biar kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini ya seluruh ya yuk back to the game ya seluruh kita masih saldo-saldo aman Mau gak kita hari kasih petir petir mantap atau nah, please prespen mantap masbro mau main di bed 4800 mau -bar -bar dulu. Kita mencoba mencari profit-profit manis lah ya minim-minim dia -minim -minim, sejuta. Main nah, yuk biru jadi dulu, biru jadi umur. gelas dong kasih dong gelas mantap gelas jadi yo atas gelas petir lagi. Aduh mau main 15.000 lima belas ribu kali udah naik -naik dulu kita nekati dulu bisa naik Rp380.000 ayo asih dong ya, manis -manis. Ya, mantap -mantap yang manis-manis ya mantap-mantap yang guri-guri ini terus kuning jadi dong kuning pasti jadi sih. merah boleh kurang 1 seperti biasa lah ya seluruh gura-gura ayo-ayos dengan krispid-krispid manis-manis untuk teman-teman semua ya seluruh Yuk dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Slot gacor hari ini, pola slot gacor untuk hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor untuk hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor untuk hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor untuk hari ini, slot karena cuma di sini kita selalu berbagi pola seperti acor hari ini khususnya pola seperti acor lilitus hari ini setiap harinya buah teman-teman semua maka dari itu ya dibantu like komen subscribenya cara cari teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot acor hari ini khususnya pola seperti acor lilitus hari ini ya seluruhnya maka dari itu ya dibantu, like, di di dibantu ramekan seluruh biar saya lebih semangat lagi berbagi pola slot acor hari ini khususnya pola sebagai gitu acarit ini misalnya, ya bosku coba teman-teman dibantu lah ya seluruh ya apa yang kita belum ada tanda-tanda dikasih frisbee frisbee mantap. Ya. coba cari-cari dulu ya seluruh kalau emang susah kita bekaskan bui saja dari hal ini untuk semata yes kita dapat frisbee mantap. semoga rezeki kita lihat dan saksikan bersama ini biar 4.800 maka meledak, meledak, meledak, meledak mantap tak hidup dari ini Ini Boleh, belum mantap jadi berubah merah. Aduh, jadi merah jadi indom. Merah jadi indom. Ini ngapung apa? Kalau itu cuma masih bisa dua kali lagi tenang, tenang, tenang. Ini jadi uh ini cincin jadilah dong. Aduh, nggak unjuk cincin yang satu. Merah uh no, atas makota petir kok. Lumayan lah ya. Haldo haldo yang aman lah. 19 masih sisa sepuluh kali lagi yuk sini merah ini jadi mantap di atas merah biasanya biru Aduh tidak tuh e, belum dulu mantap di atas kuningnya seperti ini du. lumayan kali lima yuk kuningnya kuningnya kuning 1 tidak mau menemukan tambel udah 16 masih sisa 7 kali lagi ya oke ya. dong terus kasih dong sembah-sembah sional yang mantap ayo e, goreng dulu boleh? aduh unik hijau hijau jadi dong hijau mantap hijau biru biru masih dulu biru mantap yuk atas gelas kasih petir lumayan banyak kali dijaya yuk lagi dong hmm. aduh, maka, tajuk, merah aku takut merah harusnya merah jadi masih yuk, unik unik satu lumayan ya so 33.000 kali 19 5.333 cukup aku sempat sempat mantap nih kesuwi lagi us. aduh, tunggu untuk ini, biru kuning kasih sih, kuning set merah boleh, atas gelas merahnya tuh, Eos, los los kasih tuh, si aduh tidak punya punya ya sudah, tampak semua itu sudah profit loh mantap nih di atas 1 juta seluruh sebenarnya nih udah kesempatan WD juga kita coba putar-putar dulu kali ada ya kali aja kita dapat free-spin-free-spin -free spin. mantap lagi loh ayo dong us. kasih dong yang mantap-mantap yang gurih-gurih pastinya us ayo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 Info slot kiajar hari ini, info slot hari ini, info slot kiajar olah besar ini, RTP slot hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot besar ini ya, yes. cuma di sini kita selalu berbagi pola slot kiajar hari ini, khususnya pola slot kiajar olah besar ini. Setiap harinya buat teman-teman semua pastinya maka dari itu. yuk dibantu like, comment, subscribe nya. Share share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu wow. kalau pola slot oleh... hanya ada di lotong spin pastinya Yuk di bulan ramai kan biasanya lebih semangat lagi berbagi pola soalnya. hari ini. Khususnya pola soljaco rolling besar ini pastinya. Yuk biru dulu konek mantap. Aduh tidak dikasih cok. Yos kasih spring, enak nih Ini ah kurang satu aja. Ini ingat ya cok. Ini udah punya nggak aktif ini. Kita coba coba putar putar naik bed 10 itu. Ya, Mau diberi sedikit kita 30 pik. Kalau emang enggak ada. Hai, kita langsung gasman WD kan saja. ya ya, main juga 30x30 semoga aja lebih profit-profit mantap nih mantapnya, bos. 1000000000, dulu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Kasih selamat, tak meletak mantap nih kuning dulu Aduh, nggak Kuning dulu kurang aduh, enggak, mampu, jodoh, enggak, mampu, jodoh, semua Terus, Terus, biru jadi merah. Aduh, kali dulu ya so. Masih siang, lagi semuanya, terbaik merah juga sih aduh ayo, tambah sudah tambah sembilan masih sisa lantai lagi semoga kita dapat pecah, pecah minta. Nah, minta, minta. tiga tiga tiga, tiga. dulu, dong, kuning, dulu. Saya jadi mulut mendang nih, harusnya aduh ada murah, aduh di nih masih gitu mantap atas-atas di mau lumayan 10x19 190 terus lagi sekali kali 25 375 lumayan-mayan kita langsung gaspkan WD kita karena ini kesempatan WD yang jangan sampai dia isi Sia-sia hanya suruh ya Setelah kira kesempatan WD manfaatkan sebaik-baiknya suruh Karena kesempatan WD enggak ada buat kedua kalinya Saya otong spin pambut undur diri baik-baik seluruh Salam Jackpot